sedang jalan-jalan ke masjid Al Ahmad Dahlan perbatasan Gresik sama Surabaya, tempatnya di Bundar Nah, nah, nah, nah, nah, nah.